Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.65058 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.65392. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081